pun saat ini kita lantarang no hisab ya. kalau ja'ala fissama ibu rujawa ja'ala fiha siro ja'ala komaromunir. Terus nyanyakan ya kalau dalam fakih syafi'iyah, ya syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu kot'i dan dikonsensus. Okay? Kot'i dan konsensus. Sampai meskipun punya tradisi pesantren, jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau satu dua orang itu ada subjektivitas Atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus. Disebut hisab kot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin. Andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Rokok kalender Muhammadiyah ya tiga derajat, kalender no ya sudah di atas dua setengah derajat. Bu orang-oru ya laku wanibodo, merkurong derajat ya mutafak alaih sotiru ya sudah tiga nopo. Derajat itu beda dengan duhijah yang sekarang, itu ada yang bilang satu setengah derajat, ada yang bilang belum dua derajat. Itu beda, itu subjektif, boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang satu sawal kemarin harus diikuti hisapnya. Makanya kalau kata Imam Subki hisab itu boleh diikuti kalau kon sensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang yang oh kadang itu anti hisab padahal hisab disebut Quran di Ta'alamu ada sinina wal hisab. Memang Nabi ngedikan sumulir oyati wa aftilir oyati ya, ruyah itu penting itu tadi. Tapi ruyah yang tidak beda dengan hisab yaitu sama-sama ruyah plus m kan. Rukyah, jadi aku tuh ngerti. Almu kini manggilin sampai sampai ndak usah terus bikin degotomi. Ano itu ya Kalau Muhammadiah kitab, semu si ninguno itu sopo. Wong alim rawonon semu si ninguno. <gulau> Waktu galeng ini, ano kunut. Muhammadiyah gak kunut. Kalo sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Safi itu kunut. Imam Safi itu tahun satu segitiga. Saya, saya ini tahun satu sewu, empat Jadi tahu saya Imam Safi itu kunut. Abu Hanifa itu ndak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah Ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kuno, Abu Hanifah ndak kuno. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisap apa ruya? Ya, saya itu ndak tahu endo Muhammadiyah Tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab tinimbang ruya, kalau imam yang lain lebih percaya ruya timbang hisab imam-imam yang dulu-dulu tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas Ormas jadi ini khasnya NU NO ini Nggak ada di tradisi orang alim udah gitu hisab tuh ya ilmunya pangeran. saya kemarin diundang di, di kajian itu saya bilang lo yang bisa hisab tuh kita orang tahu semua ahli hisab itu ketorehan sekarang jombang Kiai ini tuh ilmu kita kita pondok diajari hisab kalender kudus tuh yang punya ketorehan tuh masih bernambah sama saya kalau kita anti hisab tuh anti ilmunya sendiri kan Anti-ilmunya apa? Memang yang bisa hisap itu siapa? Kita kan punya pakar hisap. Banyak. Karena anti hisab ya obongi kalau kalender-kalender. Ya biasa saja. Lah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ya. Lah Itu aja beda kalau misalnya satu setengah derajat atau dua derajat. Tapi kalau seperti sawal kemarin saya pas setengah enam orang-orang tanya, Gus nanti ada enggak. Kang entah pemerintah gak mengalih menggunakan ini pemerintah nggak nyewa, aneh-aneh. Mau nalog mana hakim muni rabdo tak tilpunya. Ya karena tadi kemarin itu sepakat tiga derajat, tiga derajat itu andekan gak ada rukyah pun ulama membolehkan eftor karena ahli hisab sepakat konsensus itu sama baca di anatul tolibin yang di bab uh, wayas bu apa sawal itu yang sawal to romadhon biru hilal itu disitu dijelaskan ketika ada khilafnya ruyah sama nah, ini kan sudah jelas ini wajah alafiah si roja wa, ja wa komarom jadi wajah tidak alafiah sama burujan bulan itu ada burutnya sehingga dengan buruj ini bisa dihitung ini kata imam ghazali di kitab isya dijelaskan gini bagaimana anda tidak percaya hisab-hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit yang gerhana di sisi mana misalnya gerhana di sisi selatan lama gerhana sekian menit dimulai delapan lima belas menit selesai dua puluh menit, Wong ngitung menit tanawi kok ngitung dino rambuk percaya apa kiai kiai kalau mau sholat gerhana nganteni rukyah, nyata ini sore di munojeng kok gerhana bulan kok udah sholat yo, ya? bajarang rukyah kok enggak gitu, ayo nak diumumkan nganteni rukyah apa sudah diumumkan dulu, diumumkan enggak, kok gerhana tenan terus udah sholat gitu, percaya hisab dulu baru ya dulu. Hisap kan? Hisap itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan itu konsisten, negara apik, ya amat, gengsi, ngenteng-ngenteng, maaf. Nusillah nasi, <-tuh> walaidhi, Charles Shamsa, dia awal komar, nura wakod, darohu, mana zilaikulita alamu, adhetes sinina, walaidhi. Saya pernah ditanya orang, "Lu jenan kok ngotot gitu, Gus?" "Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, Ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah. Oh, tidak usah dilawan." "Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya." Itu Imam Ghazali menyontohkan begini itu lucu Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian anti Anda anti kedokteran tuh salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti dokter. Mamu Zali nyontohkan gitu. Kalau orang tuh bisa salah namanya orang. Saya baca kitab, kadang ya salah namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya, karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0,0 sekian persennya tetap ada. pas ngantuk, gue ngelamun, ya ada. Tapi masalahnya salai sambian lebih banyak. Sehingga Saman terpaksa yang ngaji saya, kan bukan saya terus. Tidak pernah salah, ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling satu persen lah Kalau 2 persen kebanyakan Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah Kalau sampai ingin benar saja potensinya salah Nah itu kan Lah itu mungkin ahli hisap juga mungkin salah karena manusia Pas ngitung 0,0 sekian ngitung Hilal Ibu Rucing ini pas Bu Juni nguamu, Atau pas tagihan BPKB kan terus Blober toh gara terus, <laughs> makanya kata Imam Syukri dibutuhkan konsensus orang banyak ahli kisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin deh, satu sawal kemarin itu kan semua kalender bilang tiga nopo? derajat. Wah itu kalau seperti itu, setelah mesti setelah istimewa sudah, sudah tinggi sekali. Orang sangat tanya Bob, ruya. Ya tapi ya karena kita percaya ruya ngenteni ngenteni pengumuman ruya. Saksinya adalah di ini, di Aceh. Namun kalian mesti mocongku, ah saksi barang kok repot. Menganepe, anak-anak tanya saya, gus nanti terawih ndak, ndak, aneh ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repel. Gitu, sama saya pikir. Nanti Nabi kan jika terjadi fa'in huma'alikum fa'akmilu iddata saban salasina ya uman. Jika terjadi nggak jelas, huma itu nggak jelas. Nah karena mendung, tak karena apa. Maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal. Kok anak saban dia? Misalnya dia ngitung tanggal sisa bani wakat, No Senin. Buareng jari No, nama-mana ekmal, tapi jari singetung akat, Ahad es ekmal, aku ngaku ngetungnya. Faham apa dulu? Mulane tahu mikir tuh, pulau nusin ulama sing mikir uswi gua bok bantah. Ya misalnya naksabandia, guys, sering awal kan naksabandia Sumatera, guys, Sumatera gua ya, Sumatera. Dan dia nengitung guys, zisa bani wakat. Yang itu enggak senen, terus bareng Mamang. Oh, sebenarnya Mamang, Isak Malek, ikmal. Malek. Gede pih, tolong pulang. seng itu ngakak, mungkin Padahal kadang-kadang kaca erong dino, gede awal banget. <tuh> Makanya sebagian riwayat itu, fine humalekum, fakturulah, bukan fat tapi fakturulah. Iskiro, iskiro diwar, diwar diwar diwar diwar diwar diwar sing mulai akad ya, sementeng, Isak tidak nah ada yang senang ya ikmalnya Tidak ada yang senang, faham ya? Faham sih kalau maksudnya. Tapi sementara itu ada sisa? Kisah itu dibakas Al-Quran Walqo marokot darna humanazil hatta adha kalau urjulil kodim Ukuran tanggal siji, pokoknya bulan itu melengkung seperti pelapah kormo Lalu ulama darah itu melengkung neng ufuk, apa mau melengkung final nazaril ayni Lalu ulama itu darah ini, ya melengkung di aini ayni, menghentikan Cito darani ora, pokok anggere sing liwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalahnya Al-Qur'ane ya ora nerangno. Kal urjunil qadim e fina dzuril e ini opo hakikatan? Loke agak tau mikir tok kono to. Ora apa-apa. Nek anggere dipantah, anak sinaumu wis suwi kaya aku anak ora semenengah sementing anti ilmu sing disebut quran kok oh, malah N.O. Muhammadiyah. Ulama ura ada diurusan dari Ulama itu urusannya dari orang-orang di sini. Orang Jadi kalau kuno tuh mazhab Imam Shafi'i, ora kuno itu tidak ada. Apa ini? Kalau itu tidak kuno tuh tidak NU. NU N.O di Madhabi itu kapan? Kalau N.O di mana di Imam Shafi'i. Tidak ada yang ada yang ada. Sama yang ada yang ada. Mbah jenang Shafi'i atau Ini Shafi'i.